Oke, dengar Oke, jangan kejalan. Halo, duit. Pak. kasih jalan. kasih jalan. Masulis. Pak gotong royong nanti nanti yang mau mundur dulu kasih ruang kasih ruang tayu mc mc Babadusah, makanya usaha Oh berbahagia, oh ini apa lagi? Oh ini Anu, makanan ya bis. Amin, amin, amin, Amin kalau kita di sini rumah tidak yang ada eh. ya, ada yang eh. uh, modal, oh, material ya semacam macam kadang-kadang iya. nanti itu bisa tumbuh jauh lebih panjang. Iya. sambil berjalan terus yang lain Ma, kita siapa? ini dari dari Amin. Jadi kita kerjasama-sama Pasna sudah sangat lama, kita nah, beberapa bantuan antara yang diseluruhkan warga masyarakat diharapkan punya manfaat. Amin, amin. modal-modal seperti ini akan lebih produktif. Ya, amin, amin. Jadi ya, tengah situasi yang kemarin kena pandemi, besok ekonomi belum baik, ini gotong royongnya penting nanti orang-orang ya yang banyak misalnya dia layar zakat, amin amin, amin, amin, amin. Orang -orang Chianggri. Chianggri. Chianggri. Dibadaya, Chianggri. canggri budidaya canggri budidaya canggri apa ini masuknya jujur kan bisnis sih ki yang punya rumah nabi mawar oh nabi mawar jadi apa di sini telur telur canggri oh budidaya oh, budidaya Jadaya. canggri domba pok uh, untuk pakan burung oh pakan burung banyak yeah. kroto oh, <tuh>. iya Jangan panggoreng manggone hamil Iwes ana kayu, wes api. Ngarepe omah iki sing endi? Niki Omar PK. Niki fase fase yang Ya anyway. so, kita. Like dulu calim dulu ya siapa namanya yoo ketua, ketua, ketua ranting tahun 82, 82, 82 80, 87 90, Kamca, Kamca sembilan puluh, sembilan puluh, sampai sembilan jadi PAC, sembilan sembilan PAC, dua ribu tujuh dua PAC terus, ketua, ini ya ketua, wakil ketua, ketua wakil ketua wakil gitu, terus akhirnya sih? urusi, betul, oh jangan Saya akhirnya suara, oh iya puluh lagi lagi ya, Ici Ici Masih Merdeka, Masih Merdeka, Masih Merdeka,